Lebih baik nyesel beli daripada diambil orang, karena barangnya cuma satu. Vintage entusias, punya display showroom di sini. Kepengenannya membuat ini tuh sebenarnya udah lama. Nama saya Arifin, Muhammad Arifin Rizal, lengkapnya saat ini mencoba berusaha menjadi entrepreneur. Dan uh, usahanya di bidang hobis ya. Hobis kendaraan otomotif, salah satunya Vespa. Nah, jadi saya tuh mulai hobi kendaraan tuh dari SMP ya. Pertama Vespa, PW, lalu pada saat kuliah, e, nyambi kerja, fotografi, punya uang, beli kendaraan yang lain, bisa Mercy dan lain-lain. Tapi fokusnya dari, dari mulai awal itu sampai saat ini memang Vespa. Vespa adalah kendaraannya hobi, juga Vespa dan juga uh, kursi itu menurut saya reliable jadi bisa dipakai siapapun kursi itu juga uh, istilahnya mandatory ya daily routine, orang itu pasti duduk gitu nah kursi yang saya buat ini uh, bukan hanya sebagai uh, tempat duduk seperti yang saya pakai tapi bisa sebagai home decor untuk di apa ruangan kantor, di uh, ruangan meeting gitu dan juga sebagai pemanis ruangan. Membuat ini tuh ya pasti ada riset dulu ya karena kan mereplika ya, membuat sesuatu hal menurut saya yang membuat nyaman saya pribadi juga gitu. Jadi dari sisi sudut, kemiringan, berapa panjangnya dan berapa lebarnya si punggung gitu lalu kulit jok dan busa juga dipilih gitu jadi semuanya di di awal jadi sebelum mendapatkan produksi yang seperti ini ya pasti ada error dalam pembuatan 2014 itu saya udah mulai membuat salah satu kursi ini menggunakan plat tapi setelah jadi kita bikin itu dimensinya berat. Nah, ada kepikiran ingin membuat uh, kursi seperti itu juga menggunakan apa tapi menggunakan fiber diganti karena fiber itu materialnya lebih ringan gitu dan bisa dijadikan mass production gitu. Baru dimulai itu tahun kemarin 2022 di bulan Juli. Jadi Vintage Enthusiast mulai mendaftarkan secara legal ke Kementerian Hukum dan HAM uh, untuk uh, apa namanya, merek dan juga produk ini. Vintage Enthusiast untuk membuat ini juga uh, pasti memperhatikan kenyamanan. Yang pertama dari diri sendiri dulu nih pribadi Jadi dengan memakai bahan yang terbaik Yang pasti juga mendapatkan hasil juga yang terbaik Fiberglassnya juga kita pilih eh, kekuatan yang terbagus juga Dan juga bahan-bahan eh, selain dari fiberglass juga kita memakai tambahan plat di dalamnya sejak lama udah di otomotif ya di mobil motor kepikiran dulu itu pernah memakai bahan MBTech. Nah, akhirnya kita coba nih masukin ke dalam sini nih ke produk uh, kursi ini dengan memakai MBTech. Ternyata hasilnya juga terbaik nih. Sangat enak gitu. Kulit uh, apa namanya kulit joknya ini juga nyaman ya. Di selain daripada si busanya juga kan pasti memperindah si kursinya Dengan warna-warna yang kita buat kan warna spesial atau pattern aslinya si kendaraan Jadi setiap konsumen itu mempunyai nomornya Misalnya e, membeli satu produk kami ini udah di nomor berapa dari berapa bisnis gitu jadi memang sangat limited, dan ya pastinya eh, keunggulan yang kita berikan ke konsumen itu memang dari bahan yang terbaik dengan reasonable price. Agustus itu kita ikut acara Vespa di Jakarta, lalu eh, kita juga pernah di Pemplek-Blek juga di Senayan, lalu kita custom fest, ada di Jogja, Custom Fest itu internasional ya, itu acara terbaik di Indonesia dan juga ada Indonesia Scooter Festival yang baru kemarin di bulan Desember kita ikut serta juga untuk show Alhamdulillah, antusiasmenya eh, konsumen atau orang yang belum tahu jadi tahu kan gitu ya jadi tujuannya grabbing market orang-orang yang pengen istilahnya ya paling nggak ngeliat dulu ngeliat, mencoba Lama-lama suka, dan akhirnya membeli gitu untuk ditaruh di rumahnya. Pengalaman Vespa itu juga macem-macem ya, banyak sekali drama cerita yang asik, yang bagus, yang agak-agak gimana ya, buruk juga gitu. Itu Vespa tuh ada ceritanya. Jadi... Uh, kalau di Indonesia itu, satu Vespa, satu juta saudara, itu betul. Yang pasti karena apa? Kalau ada Vespa Mogok di jalan, satu. Itu yang, yang nanyain itu pasti puluhan orang. Dan itu terbukti dengan saya sendiri. Nah, kalau tagline Vintage Enthusiast itu ya... Berbeda cerita semuanya. Jadi satu Vespa juga orang punya bermacam cerita, berbeda cerita. Dan... Uh, itu membuat histori orang-orang yang punya Vespa itu juga berbeda. Oke, okay, dari pengalaman saya membeli kendaraan, itu lebih baik nyesel beli daripada diambil orang. Karena barangnya cuma satu. Jadi, ya gitu deh. Ada uang, nggak ada uang, ya nyesel duluan gitu. Daripada diambil orang, udah. Nggak bisa ngapa-ngapain, gitu loh. Oke, okay, lebih baik kita cek langsung aja kursinya seperti apa sih. Yuk! Jadi di sini uh, kita punya tiga model ya yang kita lihatkan, yang kita memperlihatkan. Ini ada PX-series. PX-series ini kita warna putih. Lalu kita memakai uh, pattern jahitan yang lebih modern pastinya. Ini ada karbonnya dan juga ada uh, lekuk-lekuknya kotak-kotak seperti ini dikarenakan memang si kendaraannya ini modern memakai lampu sein jadi kita memakai, uh, mencocokkan si pattern jahitannya yang modern juga seperti ini lalu ini ada sprint series Sprint series ini kita memakai pola jahitan yang vertikal, lurus ke bawah dengan uh, komparasi jahitan yang agak berbeda dengan sebelumnya yang membuat ini uh, ada di tahun sekitar 70an ya jadi kalau kita lihat mungkin lebih, lebih, lebih condong ke arah vertikal gitu dan yang satu lagi ini ini VBB series kalau kita lihat VBB series warna hijau ini kita uh, beda nih ini kita memakai jahitan yang apa sebutannya, diamond cut ya diamond, jadi uh, untuk menarik si, karena ini kan kendaraannya di tahun 60an dengan banyak uh, dimensi garis-garis uh, seperti ini Menunjang penampilan Si... apa namanya... karakter si kursi yang VBB series ini Dengan memakai list Karena di tahun 60an ini kita juga Mengikuti patternnya ada listnya Seperti ini Nah kurang lebihnya seperti itu tuh Nah ini VBB Ini Sprint dan ini pack Series. Selain kursi, kita juga punya kaos nih. Kaos ini eh seperti yang saya pakai deh, contohnya nih. Nah ini kita gambar, kita desain sendiri dengan eh, apa namanya temanya pop art. Gambar-gambar yang ada di sini itu, ya cuma bisa didapatkan di Vintage Entusiast. Yang ini yang seller-nya karena ini di dunia Vespa. Gitu. Nah, selain kaos, kita juga punya pajangan nih. Pajangan dinding. Pajangan dinding ini, kalau dilihat, apa ya, menyerupai ya menyerupai si sisi si sayap depannya si Vespa. Jadi si kendaraan ini untuk dipajang di dinding. Dan satu lagi, kita produksi yang ini e, untuk jenis PBB Series dan Sprint Series di belakangnya. Selain ini, kita punya produk unggulan yang terakhir ini adalah e, replika dari Vespa Darling small frame tahun 66 yang diperkecil. Jadi bentuknya ini menyerupai si Vespa small frame tapi ini seperti kita bikin seperti Tamiya ya. Jadi uh, body parts-nya jadi body dari samping, ada ban, ada jok, ada stang, tutup mesin dan juga sparkboard yang bisa ditempelkan di dinding dipajang di dinding dengan menggunakan skru. Jika ingin datang ke showroom kami, 4 display kami ke Lot 32 di Jalan Melati 3 nomor 2, Jatiwarna. Keluar tol Jatiwarna hanya sekitar 150 meter. Monggo untuk datang untuk mencoba dan melihat. Jadi merasakan gitu yang bisa didudukin ini gitu. Lalu media sosial kami di Instagram vintage underscore underscore entusias. silakan follow dan bisa melihat eh, apa namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini. Untuk nomor handphone atau WhatsApp bisa menghubungi ke 0812 enam satu yang pastinya ingat lebih baiknya sel beli daripada diambil orang oke terima kasih assalamualaikum